Bye. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat malam selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama bang Mimin tentunya di my YouTube channel Diva TV. Bang Mimin doakan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan kebahagiaan. Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya. Baiklah para sahabat leslari manapun kalian berada untuk kabar terbaru malam hari ini kita mendapatkan vitamin bahagia para sahabat ya, dari Lesi dan Bilar Baru saja tentunya Lesti Kejora temani Rizky Bilar ke lokasi syuting Dengan tentunya naik mobil ke saingan Bilar Luar biasa persahabat ya si kuning akhirnya dipakai untuk tentunya bersama Lesti Kejora persahabat ya Luar biasa ini tentunya vitamin bahagia buat kita semua para fans Alhamdulillah persahabat ya Lesti Kejora tentunya hari ini temani Rizky Bilar syuting Luar biasa mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya kita tunggu saja informasi dari Les Jambilar selanjutnya bersahabat ya. Tetap panikkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Ini informasi di malam hari ini persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.